Selamat mampir teman-teman seperjuangan dan sepencarian slot gacor hari. Nih, welcome back di channel Barbar Gak ada otaknya ya guys ya <laughs> Ya gak gitu juga kali Bukan berarti nyuruh Barbar itu adalah artian bunuh diri ya guys ya Tapi ini hanya logika aja Karena rukat adalah sebuah kepastian Kenapa kalian bermain kecil cu so? Bukan berarti nyuruh all in guys Tapi momen Barbar jangan kalian Apa namanya guys ya Miss gitu dong. Oke okay, nggak perlu lama-lama lagi Mari kita coba-coba Come on man.